harusnya biasa saja jadi lebih tegang teman-teman. Oh susinya keluar teman-teman ya luar biasa teman-teman. Dan kucingnya kena teman-teman. Aduh sangat baik ya pan. Tapi ini sudah baik ya. Dan masih ada yang kena teman-teman. Ternyata masih ada yang kena. Sangat luar biasa laki neko ya. Kucingnya kena lagi teman-teman. Wow dua kali kena teman-teman ya. Kalau kucingnya kena lagi ini sangat luar biasa teman-teman. Sayang nggak ya. Slot 168, surganya para slotter. Halo teman-teman, welcome back to my channel di mana gue selalu cari pola-pola di KE provider pocket game soft ya teman-teman ya, terutama uh, permainan dengan pola-pola cari gratisan skater ya ini gue sekarang mainnya di lukin ya, kok ya temen-temen ya gue gak modal banyak ke modal 100.000 kok bakal cari cara dengan cara 10 10 20 ya temen-temen dengan 10 normal 10 turbo dan 30 normal lalu dibalikin jadi 10 turbo 10 normal dan 30 turbo ya kita gas aja dari bed 2000 ya temen-temen gak usah berlama-lama kita pasang dulu 10 normalnya temen-temen ya auto spin aduh malek ini sinyalnya lagi tidak bagus teman-teman ya mohon maaf teleputarnya sedikit lama teman-teman Aduh kenapa lama sekali ngerek -like, ya teman-teman? Teman, kalau sinyal memang saya nggak bisa ngapa-ngapain, teman-teman ya, itu bener-bener dari provider, teman-teman. Oke, sudah mulai normal, teman-teman ya. Oke, udah ada tiga skater, teman-teman. Baru 10 putaran normal pertama, apakah dapat skater gratis? Oh iya, bener, teman-teman ya, kita sudah diberikan skater gratis, ya teman-teman. Jangan dipencet, biarkan saja, teman-teman, karena eh, pocket Gamesoft lebih bagus kalau tidak dipecat, ya teman-teman ya. Oke perkaliannya baru dikumpulin 4 Kita lihat temen temen ya. pertama kita Cukup bagus sayang perkaliannya Belum maksimal teman-temannya ya Kipas yang kena 6 perkaliannya 8 Puji keluar satu satu saja teman teman ya Sangat disayangkan Oh nah kali 12 Cukup baik yang pecahnya belum maksimal teman-teman ya, belum ada menang besar. 16 pengali, oke sudah 20 pengali, cukup baik 48 ribu teman-teman, menang besar pertama kita. 48.000 ribu, sangat baik, gratisan awal scatter kita teman-teman ya. jadi loading lagi. Oke, cukup baik ya teman-teman ya. J nya masih kena. A-nya doang 10 nih gak mau kena, kah Oke, 10-nya kena. K nya mau muda mulai ngikutin. atau sushi teman-teman. sushi birunya kalau keluar lumayan ya, teman-teman ya. Lagi-lagi nge-like, -lag, teman-teman. Sinyal saya kurang begitu Baik ya, teman-teman. Mohon maaf ya.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 masih ada yang kena, sangat luar biasa, lagi ya. Kucingnya kena lagi, teman-teman. Wow, dua kali kena, teman-teman. Ya, kalau kucingnya kena lagi, ini sangat luar biasa, teman-teman. Sayang gak ya? Tapi udah satu juta, teman-teman. Ya, dari modal 100 ribu aja, baru 10 putaran pertama, udah satu juta. Ya, kita naik bet, saja, teman-teman. Gitu ya, kita naik bet, teman-teman. Ini sudah naik jadi satu juta dua ribu, teman-teman. Modal saya cuma 100 ribu, teman-teman bisa lihat ya. Kita lanjutin pola kita. Buat cari gratisan lagi di permainan Lucky Neckle ini, teman-teman. Ada kucing, itu lampionnya kena, cukup baik. Ah, semoga. semoga. Sayang, Queen. Eh, kirain saya di lain kedua itu tadi. Apa sih... Makanan pakai rumput laut itu teman-teman Susi Gak mau keluar susinya Oke kita masuk ke mode turbo Kita naikin saja dua bed kalau gitu teman-teman ya Jadi 5000 saja Turbo 10 dulu Itu baru putaran pertama teman-teman Sudah Dapat hasil yang maksimal ya teman-teman ya satu juta tapi kita taikin lagi Karena ini tampaknya lagi bagus sih kucingnya teman-teman ya Kita gas Aduh, loading lagi. Teman-teman, Lambian masih kena. Drink lama sekali ya. Saya nggak ngerti, eh. cukup bagus, tapi nggak ada kucingnya. Teman-temannya sangat disayangkan, ya. Mudah-mudahan keluar kayaknya. Dua skater. Gak keluar. Kita gas di bed sepuluh ribu ya. Untuk 30 putarannya kita gas teman-teman ya. Ada kucingnya teman-teman. Sangat baik, sangat menarik. Oke, udah keluar tiga skater teman-teman. Mudah-mudahan keluar skater terakhirnya teman-teman. Dan ini wilde nyusun lagi teman-teman sangat memudahkan untuk mengeluarkan skater ini kemungkinan keluar skater ini sangat besar teman-teman kita lihat ah sayang sekali teman-teman nggak mau keluar di lain satu lain duanya teman-teman ya sayang sekali ya padahal ini bert lagi bert bagus juga teman-teman nggak apa-apa kita cari lagi Toh ini sudah duit profit teman-teman ya Sangat enak Saat kita mempunyai hobi bermain seperti ini Ada duit profit yang bisa dimainkan teman-teman ya Dan tentunya bisa ditarik teman-teman ya Nampaknya si kucing ini lagi bagus Dan lagi berbaik hati teman-teman ya saya aja ngasih ambil gendangnya aja bisa kena teman-teman, cukup baik. 10 masih kena, saya nggak ada mengali teman-teman ya. Oke udah tiga skater kaknya masih kena, nggak ada di lain terakhir. Apa turun scatter ya, gitu ya? Masih belum. Gak ada bagus sekali loadingnya sedikit radar lambat ya temen-temennya dia bingung mau ngelarin apa itu temen-temen <laughs> teman, -teman ya. <Sihli> udah gitu gak akan lagi langsir. Sayang nggak ada yang disambut. Oke, okay, kayaknya kena scatter ada dua. Kita masuk fitur turbo- turbonya teman-teman, gas aja langsung di bed 10.000 sudah turun ya dari sejuta ya teman-teman ya masih loading ada pengali cukup baik semoga kayaknya keluar ngali cuma satu sangat disayangkan teman-teman ya karena ya teman-teman itu cukup baik 10 manualnya teman-teman kita gas habis <tuh> ini kita masuk 30 puluh turbonya teman-teman ya semoga dia memuntahkan yang namanya scatter lagi teman-teman Loadingnya agak lama teman-temannya sinyal lagi tidak bagus teman-teman. Aduh ada apa ini? Tolong lama bener loadingnya teman teman ya Oke udah tiga skater wildnya ada di tengah tapi nggak ada yang disambut sayangnya teman-temannya. Tidak kena, teman-teman. Sangat disayangkan. Langsung kita gas aja, teman-teman, ya. 30 turbo-nya dengan watt, 10 ribu aja. Ini kayaknya, kalau kita nggak dapet, mending kita sudah hidup, teman-teman. Karena uh, silahkan, nya cuma ngasih di awal, takutnya teman-teman. Tapi kita masih pakai uang profit lah, kita lipat gandakan sedikit atau kita kehilangan sedikit lah, teman-teman, ya. Karena kan modal saya juga modal 100, dari teman-teman. Ya, Oke, ada kucingnya cukup baik. Lampionnya kena Sangat baik Sayang ini sinyalnya lagi Tidak bagus teman-teman ya Banyak sekali putaran yang sangat lama Selama ada hal yang bagus gitu Udah lama jelek gitu teman-teman Itu Oke ada pengali cukup baik Sayang tiga sekitar doang lampionnya kena cuman gak ada pengali teman-teman daripada kita kehilangan dan sinyal saya juga lagi gak bagus teman-teman ya dari modal 100 jadi 800 itu sudah sangat baik teman-teman ya saya akan sudahi saja boleh dicoba polanya 10-10-30 ini ya teman-teman ya gitu saja saya pamit bye-bye teman-teman